Bagi Samsi Sakhra untuk semuanya. Kali ini saya mau mencoba membantu rekan-rekan guru untuk membuat kelas atau menambahkan siswa secara otomatis ke dalam platform mereka belajar yang dikelola oleh pendidikut. Setelah Bapak Ibu membuka website resmi dari guru.com.id atau dari Playstore, silakan Bapak Ibu pilih asesmen murid dan klik lihat pilihan asesmen. Kemudian Bapak Ibu masuk menggunakan akun belajar ID masing-masing. Masukkan usernya dan passwordnya. Setelah masuk silakan Bapak Ibu pilih fase dan mata pelajaran. Di sini kita akan coba masuk ke fase atau kelas 7 tanggal 9 sampai kelas 9 dan dengan mata pelajaran matematika numerasi. Bapak ibu pilih sesuai dengan mata pelajaran dan materi yang ingin diujikan kepada siswanya Setelah selesai, silakan Bapak ibu klik gunakan asesmen ini dan Lihat dulu soal-soalnya dengan detail atau daftar soalnya Lalu klik gunakan asesmen ini sini bapak ibu tinggal lanjut klik tidak usah bikin soal karena soal sudah dipersiapkan dari sini ya. setelah terbuka silakan bapak ibu pilih online atau bagikan tautan ke murid lalu klik lanjut selanjutnya silakan bapak ibu pilih kelas pastikan di kelas ini belum ada satupun data siswanya dan setelah klik "last", silakan Bapak Ibu klik "lanjut". Setelah nampil, silakan Bapak Ibu klik "buat tautan". Nanti, tautan ini akan dibagikan kepada siswa. silakan bapak ibu klik salin atau langsung klik logo whatsapp untuk membagikan tautan ini kepada siswa dan setelah tautan ini dibagikan oleh siswa, pastikan siswa tidak merubah nomor asesmen yang ada di dalamnya dan pastikan siswa sudah memiliki akun belajar id Akun siswa F, sangat disarankan menggunakan akun belajar ID siswa Jika belum, jika siswa belum memiliki akun belajar ID siswa silahkan tanyakan ke wali kelas sebelumnya Dan atau bisa tanyakan langsung ke operator sekolahnya masing-masing Dan jika belum ada datanya silahkan bapak ibu bisa langsung klik belajar.id dan isikan data-data siswanya yang ada di laman belajar ID Selain akun belajar ID siswa, siswa juga masih bisa atau masih, masih diperbolehkan menggunakan akun Gmail lainnya yang ada di handphone masing-masing siswa. Pastikan siswa sudah memiliki izin dari orang tua dan guru untuk membawa handphone ke sekolah. siswa atau dari akun siswa ya silakan siswa bisa mengganti akunnya dari kalian dari handphone masing-masing ya dari akun yang ada di handphone masing-masing di sini saya akan mencoba menggunakan akunnya Pradani setiani alumnik kalau nggak salah ya klik oke OK. dan pastikan siswa mengisi semua id-nya ada nama ada nisn ada tanggal lahir ya dan di sini ada Nomor asesmen, pastikan nomor asesmen ini tidak dirubah Jangan pernah merubah nomor asesmen ini. Isikan semuanya: listen, tanggal lahir, dan nama lengkap. Setelah itu, silakan klik next dan silakan kerjakan soal yang ada. Kerjakan semua, isikan semua pertanyaan yang ada ada satu soal yang belum dijawab oleh siswa maka soal ini akan terblok merah dan tidak bisa lanjut ke soal berikutnya pastikan siswa menurutkan semua soalnya Dan siswa mengklik tombol submit. Diklik tombol satunya. Setelah semua siswa mengerjakan dan menekan tombol submit, silakan Bapak/Ibu kembali ke akun masing-masing dan buka asesmen yang Bapak/Ibu buat tadi. Bapak/Ibu nggak usah khawatir jika ada keterangan belum ada murid yang berpartisipasi, padahal semua siswa sudah mengklik tombol submit silahkan bapak ibu kembali lagi beberapa menit atau beberapa jam dan pastikan semua siswa sudah masuk semua atau sudah mengerjakan semuanya dan semua data siswa sudah ada di kelas bapak ibu masing-masing silahkan bapak ibu cek kembali persifasi siswa yang ada di kelas bapak ibu dengan jumlah absen yang ada di kelas Selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan penilaian dengan mengklik tombol benar atau salah. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena di sini sudah disediakan kunci jawabannya. Bapak Ibu tinggal mengklik tombol salah atau benar. Setelah Bapak Ibu melakukan penilaian pada semua siswa, Bapak Ibu bisa melihat analisis kelas. Di mana analisis kelas ini terbagi empat kategori. Atau level kemampuan dari setiap siswa Yang pertama ada perlu intervensi khusus Yang kedua memiliki pemahaman dasar Yang ketiga termasuk cakap Dan yang keempat sudah mahir Dengan sistem pendidikan seperti ini Bapak ibu nggak usah memasukkan data siswa satu persatu Karena dengan membagikan tautan yang tadi Maka semua siswa akan otomatis masuk ke kelas masing-masing dan akan secara otomatis terbagi ke beberapa kelompok selamat mencoba dan terima kasih